One, two, three Funk it My darling, I love you, I love you, I love you. assalamualaikum teman-teman jadi kali ini aku mau kasih tahu ke kalian caranya biar waktu posting foto atau video di uh, story watch biar enggak buram ataupun pecah ya teman-teman dan kualitasnya tuh tetap jernih gitu ya Nah ini tuh ada dua cara ya teman-teman aku bakalan kasih tahu ke kalian untuk yang pertama Uh, ini tuh tanpa aplikasi, ya teman-teman. Dan untuk cara yang kedua, pakai aplikasi, ya teman-teman. Nanti kalian bisa download uh, di PlayStore kalian, ya teman-teman. Tapi seperti biasanya, nih, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, ya. Dan yang belum nyalain lonceng notifnya, langsung pencet sekarang biar enggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, okay? nah, lanjut ke yang pertama nih aku bakalan posting story yang biasanya aku lakuin kalian buka uh, whatsapp kalian ini yang biasanya aku lakuinnya teman-teman langsung aja kalian buka galeri terus pilih foto atau video mana yang bakalan kalian posting ini tuh ngelak ya teman-teman gak ada sinyal soalnya Nah lani. langsung jadi instore kayak gini tuh udah pasti hasilnya bakalan burem dan pecah-pecah gitu ya teman-teman kualitasnya tuh jelek ya oke langsung aja kalian bisa buka chat siapa aja dan buka galeri terus kirim foto atau video habis itu kalian tekan lama di videonya terus kalian bagiin klik icon bagikan gitu ya teman-teman terus kalian bikin story ya atau status gitu ya teman-teman terus kalian cek deh story yang dibagikan langsung sama yang uh, dibagikan dulu lewat chat gitu ya teman-teman Nah untuk yang pertama ini Udah pasti hasilnya tuh Burem pecah-pecah pula ya teman-teman Kualitasnya tuh jelek ya Kalau menurut aku yang dibagikan Dulu dari lewat chat Menurut aku lebih jernihnya teman-teman Lebih bersih gitu Daripada yang langsung uh, Langsung dari galeri Terus jadi -story kayak gitu ya Nah, lanjut ke cara yang kedua nih. Yang kedua ini pakai aplikasi ya, teman-teman. Kalian bu kalian bisa uh, download aplikasi ini di Play Store ya, teman-teman. Kalau kalian udah download, uh, langsung aja kalian buka. Halaman awal atau tampilan awal dari si Fenlow-nya uh, ya, teman-teman dan ini tuh aplikasi aplikasinya kalian enggak usah login gitu ya teman-teman Nah terus kalau kalian mau uh, posting video kalian klik yang video tapi kalau kalian uh, pengen uh, post yang gambar atau foto kalian pilih yang gambar ya kalau aku mau pilih yang video Aku bakalan pakai ini Nah habis itu Kalian klik yang Melanjutkan ini Kita tunggu dulu Ini ada prosesnya sebentar ya teman-teman Terus kalian tinggal klik Uh, membagikan ini ya atau icon bagikan ini ya teman-teman itu bisa kalian share gak cuma di whatsapp kalian bisa uh, share di sosmed kalian yang lain ya teman-teman kalau aku bakalan uh, share ke whatsapp ya teman-teman karena topik kita yang pertama adalah uh, story whatsapp gitu ya teman-teman nah langsung aja kalian Klik status saya, terus kalian langsung jadi instory. Nanti kita bakalan bandingin dari ketiga tadi, mana yang bakalan lebih jernih gitu ya, teman-teman? Udah, kalian tinggal cek lagi di storynya. Aku bakalan kasih lihat ke kalian statusnya, e, kualitasnya kayak mana ya, teman-teman? Nah ini yang langsung kita bagikan dari galeri ya teman-teman Hasilnya tuh uh, udah pasti buram dan pecah-pecah ya teman-teman Nah ini untuk yang kedua yang kita bagikan Tapi uh, kita kirim dulu lewat chat teman kita ya teman-teman Ini hasilnya tuh lebih jernih gitu ya Ketimbang dari yang uh, pertama tadi yang langsung kita kirim dari galeri gitu nah ini yang ketiga kita uh, kirim lewat si aplikasi Venlo tadi ya teman-teman hasilnya tuh lebih jernih menurut aku ya teman-teman aku lebih rekomendasiin ini buat kalian kalau mau bikin story story foto atau video kalian mesti pakai aplikasi ini dulu pastinya kalian bisa uh, udah bisa nilai sendiri ya teman-teman tuh kan Tapi di uh, cara yang ketiga ini, uh, yang kedua ini, uh, kekurangannya adalah ada si watermarknya teman-teman. Tapi menurut aku sih enggak apa-apa, enggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau kalian enggak uh, pengen ada si watermarknya, kalian bisa uh, berlangganan si premiumnya ya teman-teman. Oke segitu dulu ya video video dari aku video tutorial dari aku jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman Selamat mencoba see you next video thanks for watching bye